roh atau nyawa orang-orang kufur dan zalim yang telah meninggal dunia nantinya mereka akan mengalami peristiwa gaib yang menakutkan sebelum mereka menghadapi pertanyaan malaikat mungkar dan nakir di dalam kubur peristiwa-peristiwa ini juga menggambarkan bagaimana amal dan perbuatan mereka selama hidup gratis di muka bumi ini perbuatan-perbuatan yang mereka tanam di dunia kelak akan diminta hasil dan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu taala di akhirat kelak tidak peduli siapapun orangnya, mau anak raja, pejabat, presiden, konglomerat maupun konglom semuanya derajatnya sama di si Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka akan diadili seadil adilnya. Bisa di dalam video ini juga berisi penjelasan Rasulullah SAW saat menghantarkan jenazah sahabat angsor ke dalam biang kubur, yang menjelaskan tentang tahapan perjalanan ruh orang kufur dan zalim ke alam barza kelak sesudah meninggal dunia. Lalu, seperti apa kisah selengkapnya? Simak video ini sampai selesai. Pada suatu hari, Rasulullah SAW pergi bersama para sahabat menghantarkan jenazah seorang sahabat Ansor. Setibanya mereka di pemakaman, penggalian liang lahat ternyata belum usai. Maka, Rasulullah SAW pun duduk di atas tanah sambil menghadap kiblat, sementara para sahabat duduk di sekitarnya dengan tenang. Sambil menunggu penggalian liang lahat usai. Beliau kemudian bercerita kepada para sahabat bagaimana keadaan seorang hamba yang zalim dan kufur saat ditemui kematiannya sampai dimasukkan ke liang lahat. Sesungguhnya seorang hamba yang kufur dan zalim ketika akan meninggalkan dunia fana dan memasuki alam bako, turunlah para malaikat langit dalam rupa yang menakutkan dan menyeramkan. Mereka berlaku kasar dan keras serta wajah yang hitam legam. Setibanya, mereka duduk di dekatnya sejauh mata memandang. Mereka membawa kain kafan dan minyak dari neraka. Tak lama malaikat mau datang kepadanya dan duduk di dekat kepala, lantas mementa, "Wahai jiwa yang kotor, keluarlah kepada kemurkaan Allah." Tak lama kemudian, ruh hamba kufur itu dicabut dan dipisahkan dari jasadnya. Roh itu sempat mau kabur dan bersembunyi. Namun, malaikat mau segera mencabutnya dengan kasar, baik ikan menarik besi berduri dari daging panggang. Rasulullah juga menggambarkan dalam hadisnya tentang keadaan orang kafir dan orang zalim saat dicabut ruhnya. Maka terputuslah seluruh urat dan saraf-sarafnya. Di samping itu, seluruh malaikat mengutuk mereka, baik malaikat yang ada di antara langit dan bumi maupun para malaikat langit. Pintu-pintu langit ditutup untuk ruh hamba yang kotor tersebut Semua penduduk pintu langit yang dilewatinya menakut-nakuti dan mendoakan agar Allah menjauhkan ruh tadi dari mereka Itulah akibat kekufuran kezaliman kezaliman mereka selama hidup di dunia Kini mereka merasakan kesengsaraan setelah kematian Di sana tidak ada lagi yang bisa menolongnya karena sudah terputus dari perhubungan dengan keluarga dan teman-temannya Para malaikat yang turut menghadiri kematian sang hamba segera mengambil siruh yang kotor itu. Setelah diletakkan di atas kain kafan yang mereka bawa dari neraka, ruh pun bertambah kotor. Lebih parah lagi, ruh tersebut mengeluarkan aroma bau busuk yang tak sedap. Inilah akibat kekufuran dan amalan-amalan buruknya. Sampai-sampai para malaikat yang dilewati ruh tersebut merasa terganggu. Setelah ditanyakan, satu malaikat yang bertugas menjaganya menjawab Ini adalah ruh Fulan bin Fulan Dia menyebutkannya dengan nama terburuk yang pernah dipergunakan di dunia Begitu sampai di langit dunia, ruh itu tak diizinkan masuk Sebab langit tidak pernah dimasuki siapapun kecuali makhluk-makhluk suci, ahli keimanan dan ketakwaan Sementara makhluk-makhluk yang kufur dan zalim tidak pantas mendapatkan kemuliaan itu maka Rasulullah s.a.w. membacakan Firman Allah Subhanahu Wa Taala: Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibuka bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pulang mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah Kami beri pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Quran Suatul ayat 40. Dalam pada itu. Allah SWT memerintahkan mereka untuk mencatat nama hamba tersebut dalam si jin yang ada di lapisan bumi ketujuh. Ini artinya mereka diperintah untuk menjauhkannya dari bahan mereka diciptakan bumi. Namun, Allah akan mengembalikan mereka kepada bumi dan mengeluarkannya lagi dari bumi pada hari kiamat. Demikian yang dijanjikannya dalam Al-Quran. Dan bumi tanah itulah kami menjadikan kalian Dan kepadanya kami akan mengembalikan kalian Daripadanya kami akan mengeluarkan kalian pada kali yang lain Quran Surah Toha ayat 55 Maka dilemparkanlah ruh itu dari langit Pasalnya ia tak layak mendapatkan kemuliaan dan penghormatan Bagaimana tidak? Karena semasa di dunia roh tersebut telah melemparkan agama Allah dan menghempaskan syariatnya sehingga pantaslah jika ruh seperti itu dibawa dalam keadaan hina dan tidak dimuliakan Malahan dilemparkan dari langit ketinggian Ini pula yang ditunjukkan Allah dalam FirmanNya nya siapa menyekutukan sesuatu dengan Allah Maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung Atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh Quran Surat Al-Hajj ayat 31 Roh pun dikembalikan kepada jasadnya Sehingga ia bisa mendengar jelas suara sandal-sandal orang-orang yang semula menjadi sahabatnya Mereka pulang ke rumah dan pergi meninggalkan dirinya Menyendiri menghadapi nasib yang memberi hatinkan. Tidak ada seorang pun yang mampu menolong dirinya dari bahaya Tidak ada satupun mampu membebaskan dirinya dari perahara yang mengelilinginya tidak ada perbedaan dalam hal ini antara para raja dengan rakyat jelata Para penguasa telah meninggalkan kekuasaan mereka Kekayaan telah menelantarkan mereka Begitupun keluarga, kawan, dan sahabat Semuanya telah meninggalkan mereka menghadapi nasib tragis orang diri di dalam kubur Wallahu'alamu biswabi wal muradih